cara-cara ini sangat simpel sekali tentu yang namanya penelitian-penelitian ini menggunakan metode PCR itu sangat valid ya jadi tingkat validitasnya itu tinggi termasuk dalam menganalisis virus COVID-19 oke okay. nah yang pertama kalau kita melihat uh, kita siapkan dulu nih komponen-komponennya atau bahan-bahannya dalam melakukan PCR reaksi itu Uh, apa saja begitu ya ternyata tidak banyak yang pertama adalah DH2O DH2O ini adalah air atau air biasa uh, air yang tanpa ada campuran dari senyawa-senyawa uh, lain lalu ada PCR supermic PCR supermic adalah uh, bahan yang digunakan oleh PCR biasanya di uh, kalau di covid-19 ini menteri-menteri kesehatan itu menggunakan yang namanya Kid, ya metode kit. Selanjutnya ada DNA template. DNA template ini adalah DNA yang kita mau analisiskan gitu. Kita mau penelitikan Nah, DNA template ini kalau dalam kasus COVID-19 ini diambil dari orang-orang untuk dites apakah dia aktif atau positif atau enggak begitu. Nah, selanjutnya adalah primer reaksi. Primer reaksi ini adalah fungsinya untuk nanti menempatkan diri untuk men banyak DNA Nah DNA ini dalam proses denaturasi akan di uh, dipecah gitu, maksudnya dipisahkan antar pengantaranya sehingga akan membentuk RNA. Nah dalam siklus uh, annealing di dalam annealing ini sendiri dimana RNA tadi sendiri uh, RNA yang sudah ada itu uh, kan sudah ada RNA dan sudah ada PCR superminya tadi nah PCR supermic ini sudah um, mulai menempatkan diri termasuk um, menempatkan diri di bagian-bagiannya nah ini namanya adalah um,